Bismillahirrahmanirrahim Hadis Sahih Bukhari nomor 1 Kitab Permulaan Wahyu Bab Permulaan Wahyu Sahih Bukhari 1 Telah menceritakan kepada kami Bumaidi Abdullah bin Asyubair Dia berkata Telah menceritakan kepada kami Sofyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansori berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at taimi bahwa dia pernah mendengar al qamah bin Wakos al-Laitsi berkata saya pernah mendengar Umar bin al khattab di atas mimbar berkata saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya Maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan